dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik terbaru dan terupdate seputar idola saingan kita ke kabar pertama persahabat ya sebelumnya tentunya ada sebuah postingan yang di -take down oleh akun Indosia Info soal resepsi pernikahan Leslar, masabat ya. Dan kita lihat baru saja diunggah kembali. Ini luar biasa kabar bahagia yang kita dapatkan sore hari ini. Tentu di sini Indosiar menginfokan kembali persabat ya rangkaian pernikahan inti Leslar, masabat ya. Tadi adalah resepsi. Sekarang rangkaian pernikahan inti Leslar akan mulai tanggal 18 Agustus pengajian dan siraman. Tanggal 19 Agustus tetap akad nikah Leslie dipilat dan di tanggal 21 persahabat, ya akan ada acara tasyakuran pernikahan nih diubah tadinya acara puncak resepsi sekarang diganti acara tasyakuran pernikahan persahabat, ya live dan eksklusif video.com masya Allah luar biasa mudah-mudahan semua rangkaian pernikahan dalam kita ini selalu dilancarkan. Ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh akun Indosiar, apakah ini yang sudah kalian tunggu selama ini? Rangkaian acara puncak, takdir cinta Leslar? Silahkan deh catat dulu tanggal-tanggalnya biar kalian gak ketinggalan, jangan lupa saksikan acara live dan eksklusif di Indosiar dan video.com ya. Wow, persahabat ya, luar biasa, mudah-mudahan saja tentunya semua niat baik dari Lesi maupun Rizky Billar semuanya lancar dan tentunya sukses amin ya robbal alamin berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan special moment di channel youtube nya bang Bilar sudah di up saja episode kedua persahabat ya ini luar biasa tentunya momen yang sangat kita bangga juga kepada Leslat di sini kita lihat persahabat ya ketika Rizky Bilar tentu melihat kalender dengan bergambar Lesti Kejora di situ Kakak tentunya menanyakan persahabatnya ini siapa dan tentunya Lesti dengan Bahagianya Mengatakan ini mamanya Leslar Dan Rizky Pilar menjawab Spontan cantik ya Masya Allah persahabatnya luar biasa Tentunya suatu kebanggaan Kebahagiaan yang kita dapatkan Dari idola kesayangan kita dan bersabat ya kita lihat juga di sini banyak sekali tanggapan komentar dan respon dari para fans yakni dari akun Rahmanisa04 mengatakan siap-siap guys pemandangan kayak gini Akan lebih dari ini setelah ngelewatin tujuh hari mendatang Masya Allah bersabat ya Makin gak sabar aja melihat mereka sudah halal Pastinya lebih cute, lebih mesra dan tentunya lebih membuat kita semakin bahagia Dan berikutnya para sahabat ya Kita lihat komentar lain diberikan dari akun Putri Sekumbang 9 Mengatakan Pas dede perlu kakak Beuh di match banget Masya Allah para sahabat ya Kita lihat aja nih Luar biasa Ini momen ketika Rizky Bilar menggendong Lesti Para sahabat ya aduh, Masya Allah luar biasa di match Yang tentunya keluar dari aura-aura calon peng Mudah-mudahan kesehatan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar. selanjutnya, bersahabat kita lihat di sini ada kabar terbaru juga dari Bang Ariel yang mengunggah sebuah font dengan Rizky Bilar. Masih lanjut syuting bersahabat, ya. Doakan juga mudah-mudahan lancar dan diberikan kesehatan buat Rizky Bilar. Berikutnya, kita lihat adakah berbahagia yang kita dapatkan juga dari Pak Otis, Pak Sabat. Ya, diugahan Instagram pribadinya baru saja menggugah sebuah postingan info cinta abadi Leslar dua hari lagi, Pak Ya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan dua hari lagi, hari Sabtu pagi. Kita bersama-sama menyaksikan acara idola kita. Cinta, abanyolesla spesial pengajian, banyak sekali doa yang diberikan dalam postingan tersebut. Yani dari akun SMYani 1218 mengatakan semoga dilancarkan sukses berkah semua ANTV. Berikutnya, doa diberikan juga dari akun Instagram Julia Anskorea12 mengatakan dalam kolom komentar bismillah semoga lancar sampai hari hanya Amin Ya Allah berikan juga persahabat kita lihat di sini dari aku nyonya Eya di mengatakan Bismillah semoga lancar acaranya dan selalu diberikan kesehatan lesti dan Bilar amin masya Allah persahabat ya dukungan selalu diberikan dari orang-orang baik seperti Lesla lover sejati persahabat ya Bismillah lancar doa selalu diberikan kepada lesti dan Rizki Bilar Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan dan kabar bahagia selanjutnya Soal si dan Bilar tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Seputar Lesti dan Bilar selanjutnya Ini adalah informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bang Bindu ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh